Seputipi congkak Bikin bepa gila Mata garida Senyum manisnya Bikin hati ini rindu Cuma paralel saja Saya mungkin bermain Coba siap hapus tua air mata Tutup tali ngajang, dengar yang saya suka Betapung hati ini cuma siang tahu Betapung ini cuma siang beta mau Berharap sempurna berlalu Berharap katong pisah mungkin orang halus Siluman manis, mata gari dan nona Sayang si Palemang, pesona Marjobaan, gula balik datang Tetap terjuang, katong dua atau makan So baby, dengar mau bilang Jangan dengar dong mulu bilang Tunggu Beta pastikan pulang dan pastikan si Beta jalan pulang. Lama tak jumpa Beta Galisa sepum si pipi congka bikin Beta jina. rasa ini akan seinggal bersecupa sehingga ada yang lain cuma sesa janji bawa ke mama papa bed saya nggak akan lupa Nona teh di situ tunggu petasan biar dong bicara apa tutup tali nggak sepung rupa bikin betain sumir senyuman manis se aduh mama mia betarindu sepum manja manja duduk di pinggir pantai ngetnati senja dan dulu saya se, perlu beta pakai janji belum tahu tentang saja, saja Nibis sekarang katung dua sudah jauh Tak mimpi jadi tambah ribu Maaf bicara bikin bad note Tekan sambil secese Bikin kas naik ya, Lama jumpa beta Galisa sepung pipi congkak Bikin beta gila Mata garida Senyum manisnya Cuma paralisa Jelam mata jumpa Beta galisa Sepung pipi congka Bikin beta gila Mata garida Senyum manisnya Bikin hati ini rindu Cuma paralisa aja. Cuma paralisa ulang